Buat lo semua yang pengen mengenal lagi tentang V.O.B Ini rekam jejaknya Kalau manggung tuh penonton tuh kayak Nganggap, bener apa sih ini cuma ngelihat-ngelihat terus bubar Paling yang berdirinya cuma 5 orang Tapi pas <tuk> sama SID Semua orang berdiri, nyanyi bareng Aku tuh ngerasa Oh SID Ini tak kayak... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel gua, di channel Ivan Sandro Kali ini gua akan tetap lagi reaksikan lagi tentang VOB Nah, kali ini gua ada yang berbeda sih sebenarnya. Nggak berbeda, hanya saja memang ada uh, Rekam jejak VOB-nya What? what ya jadi gitu ya rekam jejak VOB jadi masih masih sekitaran tentang VOB itu sendiri interview tentang VOB Wait, what? When? Para hai hai VOB hai hai hai hai dulunya hai gitu, hai Dulunya mereka hai hai saat hai manggung hai hai hai hai hai hai hai Time out Buat semua yang pengen mengenal lagi tentang Vobi Ini rekam jejaknya Jangan lupa subscribe-nya, lah like, dan komennya lonceng, di klik Oke kita langsung masuk ke video Coming of Age Their first experience. Ini jadi pengalaman mereka pertama nih. Dia yeah, pengalaman mereka pertama, Bro. Memorable sick. gila, ini pas lagi pertama kali manggung dong, memorable ini. Di Karawang. Woi Karawang. Aku manggung di Curing SID. kalau pertama eh, SID. kali sih lupa, ya aku manggung di mana. Kalau enggak eh, di TV. Jadi hari itu tepat pas aku ulang tahun. Oh. Terus uh, pas di panggung itu kan habis beberapa lagu, tiba-tiba Si dari belakang bawa gasolin padahal cuman gasolin aja Happy birthday to you kayak gitu Semuanya pada nyanyi Biasanya kalau manggung tuh penonton tuh kayak nganggap Biar apa sih ini cuma ngeliat-ngeliat terus bubar Paling yang berdirinya cuma lima orang Tapi pas sama SID Semua orang berdiri nyanyi bareng Aku tuh Oh SID penonton sama penonton Dan itu jadi panggung paling asal buat aku Ya ik digabungin kan jejaknya Superman is Death, fitur review Obi, jadilah legenda Aiyy! Iy! 2017 ini! Oh, semua yang takannya ke atas, yuk! Ah, he's... Banget ini DJ ya. Semuanya oh, berhenti. Oh, Kenapa ini Oh, gini ya? Eh, ini lo, ditemenin lo biar biar gak garet deg-degan jadi gini guys wajar ya, jadi siapapun yang kalau misalnya manggung dengan sang idola, senior apalagi mereka ini SID, mungkin lu udah paham banget lah kalau misalnya SID itu sendiri lo ramah, bener, asli ramah banget, mereka ini bertiga ini ramah banget kalau manggung pun, kita, gue juga pernah dulu, itu udah lama uh, ngikut, maksudnya ngikut dalam artian kepanitiaan yaitu di inputan Universitas tular ngikut kepanitiaan Gitu loh Mengundang mereka, mereka ini kita undang untuk minta hanya sekitar 3 sampai dengan 5 lagu Tapi <laughs> Gua nggak tau kenapa, mungkin karena ngelihat penontonnya banyak Eh, penontonnya banyak, itu yang datang di tular itu lumayan banyak juga Dia ngasih satu album bro Dengan harga yang sama Gila tuh SID, bener ngasih Baiknya luar biasa Aduh, nggak ada di belanja kalau bisa kata orang-orang di belanja Orang bertato orang... Ah! <laughs> Overdome <laughs> Ya pasti nggak Nggak yang seperti itu, ini orang baik banget Mereka bertiga baik banget para Yobi Lanjut dulu ya Sekisih kau berdiri ya masih agak gini ya, dia ikut tanggung ya. iya iyalah maksudnya gini gini guys. Pasti lo, ini kan mereka pas ini rekam jejak mereka di tahun 2017 ini lo ya di 2017 mereka manggung bareng dengan SID. gitu lo. Siapapun juga manggung kayak gini pun juga pasti. <laughs> iya masih. Gimana sih deg kan di depan orang banyak, bareng dengan sang idola lagi. Apalagi bawain lagunya sang idola juga, masih gitu loh, jadi legenda itu sendiri. uh kokil dah. Show. Show! Yeah. Da -da -da. Ya, gua rasa kita harus ini dulu ya, paham? Menarik ya, kayak gini ya, oke okay, ya. Oke okay, ya, ini di tahun 2017 ya, band Voice of Baceprot atau VOB pernah mendapatkan sorotan yang luar biasa di Medsos Sambil sekarang masih ya. Bahkan media-media asing ikut memberitakan band metal asal Garut, Jawa Barat itu. Jadi Viobi adalah band metal beranggotakan tiga wanita remaja berusia belasan tahun yang kesehariannya memakai jilbab ini berita dari media itu sendiri ya atau sering disapa hijabers. Grup ini menjadi viral di media sosial berkat penampilan sangar membawakan lagu metal di salah satu ajam musik. Jadi mereka dinilai mampu mematahkan stigma yang kerap menjadi penghalang wanita berhijab dengan musik metal bahkan media luar negeri sekelas Reuters atau The Guardian ikut mengulas V.O.B Tak tanggung-tanggung Jadi S.I.D atau Trio Punk Rock asal Bali Superman Is Dead Ini pernah mengajak mereka berbagi panggung di Jakarta Fair 2017 Ya, V.O.B sebulan belakang sering diekspos media luar Tidak sengaja juga muncul di dini masa Facebook saya Akhirnya saya diskusi sama Bobby dan Eka mereka juga setuju untuk mengajak VOB kolaborasi, kata drummer SID, J.R.X. ini, kepada Jawa Pos. ditemui di Bestage Jakarta Fair 2017. Personel SID ini mengaku kagum saat pertama kali melihat VOB, apalagi tiga remaja yang mengenakan hijab ini mantap mengusung musik metal di setiap aksinya. Ceres merasa hal tersebut adalah pilihan cukup berani dari Pio Mengingat Ingat, masih banyak yang memandang negatif musik keras itu sendiri, apalagi kini dibawakan oleh Eiger Majapune yang berhijab. Oke, lanjut dulu ya. Jalan-jaranya lo dapet video langka seperti ini lo manggung bareng dengan SID, jadilah legenda dengan kualitas yang lumayan bagus juga sih. Ini gue yakin keren banget nih nya apalagi yang sudah ngedit ngeditnya sih. Jadi bagi gue tuh banyak cara untuk menyukai superhero-nya, untuk menyukai band-nya, untuk menyukai ya musisi yang disukainya itu sendiri ya. Mungkin dalam artian Hyobi ini sendiri lah, Hyobi itu membawa nama baik di Indonesia. Intinya seperti itu ya, kalau kita tahu Oke. Okay. Nah jadi adalah fan-fans nih dari Vyobi itu sendiri yang ngedit ataupun bikin rekam jejak agar kita pun juga lebih mengerti tentang Vyobi itu sendiri Bagus, bagus jarang-jarangnya seperti ini Dan akhirnya pun gue juga bisa meraksikan kan, <laughs> ada keuntungan buat gue juga <laughs> Oke ya, lanjut dulu ya Baby <laughs> ya 2017 ini sendiri ya 几了 Tapi memang ciri khas dari Marsha itu sendiri. Ya, semuanya. Apa kabar semuanya? Bisa sih, bisa seperti itu, tapi banyak cara untuk membangkitkan membangkitkan dalam adat daerah penonton gitu. Sudah untuk menikmati ini belanya, dari asbak kumpang mereka. keren sebenarnya gini, aduh. Mereka di tahun 2017 loh. Di tahun 2017 itu sendiri waktu lagi mereka masih sama zamannya mereka sekolah. Ya, masih zaman-zamannya mereka sekolah, manggung. Jadi pas lagi zaman-zamannya mereka manggung itu sendiri yang di zaman waktu mereka itu kita mikirkan kalau gua balik ngulas balik lagi di tahun 2017 tuh oh, cewek hijab main rock. ya memang kalau bisa main rock celana iya, tapi mereka bukan main rock celana, mereka main musik rock. Ya seperti itu loh. manggung bareng dengan SID yang skemanya itu dalam artian Rock juga gila lu mangkuk kerennya gila? gila maggot. banget luar biasa lah kalau misalnya dibilang lah. ih gila itu kalau misalnya mereka kayak gitu sendiri udah banyak banget yang yang bener-bener ngiri -bener kali ya iyalah mangkuk barang bareng dengan SID ah oh, udah lah oke okay, okay. lanjut loh Siti masih ini-nya, ya. Gaman, gabung gak gabung nggak sih ya sama Jarek ya? Gabung nggak berdua nggak ya? iya eh, berdua bener loh sama Jarek semua itu! MERAH Guys, guys bentar guys ya untuk lagu ini sendiri kan jadilah legenda orang mungkin di yang belum mengenal SID SID mah cuman musik-musik rock musik-musik ini tapi ini loh yang jadilah legenda itu sendiri temanya bener-bener tema merah putih banget tema merah putih banget untuk Indonesia jadi mereka ini sendiri iyalah di bukan berarti di belakangnya ah, SID mah paling lebih kena-kenanya ke Pang. Ke, otang rok luar lah gitu mungkin ke Inggris lah ke Amerika lah enggak enggak juga gitu inilah oke <guluh> kembali lagi ya bukan berarti nomor gue itu mengerti banget tentang musisi mengerti banget tentang musik enggak tapi gue bisa melihatnya dengan cara gue menyukainya seperti itulah gitu jadi kalau misalnya gue lihat Sid karena gue dulu pernah pernah ada di panitia yang khusus untuk itu sendiri aduh gue, gue ngerti dulu banyak enggak seperti yang orang-orang Oh, ngomongin tentang kejelek apa sih jumlah bilang gitu tentang, tentang si si SID itu senggah gitu. Apalagi di tahun itu sendiri. Nah, ini kan dibanyakkan buktinya luar biasa kan musisi senior luar biasa yang udah terkenal ngajak Piopi untuk manggung bareng, kolaborasi. Itu mereka yang minta loh. Pengen banget manggung bareng. Susah gitu loh, susah. Karena kena kenapa dibilangnya Uh, uniknya kalau misalnya V.O.B itu sendiri mereka memang punya musik metal tapi mereka kan lebih ke hip metal funky nah mungkin memang ada hentakan-hentakan khusus kalau misalnya dibilang kalau dibilang sih memang ada hentakan-hentakan khusus dari si B. ini sendiri yang bikin menarik dari GRX. gua yakin sih mungkin dari caranya si Widi eh si Widi si, Widi, si basisnya si Siti ya kan menentuk main drumnya mungkin dia tertarik apalagi tiga hijab cewek bro main metal mereka pengen bangun mereka kan punk rock kolaborasi yang toleransi luar biasa kalau kupilas <laughs> <Yeah>, kan iya <laughs> yeah, yeah. SHOW! SHOW! Na na na terusin lagi ya ini sebenarnya memang ada part-partnya loh tapi kalau misalnya lo melihat dari video asli dari ya maksudnya editan dari para fansnya itu sendiri lu bisa masuk di link di bawah gue kasih ya gitu tapi jangan lupa tetap dukung tetap dukung Vobi tetap ya nontonlah semuanya dan juga bantu juga mungkin untuk fans yang di bawah ini sendiri ya kita bantu juga lah agar ramatan. Bisa memberikan info-info terbaik lagi, informasi terbaik lagi tentang VIOB. Oke, so, okay, gak masalah. Gak masalah, gue dukung. Kan gue juga pengen merasakan juga. <laughs> Jangan lupa subscribe-nya, komennya loncengin nya itu kan. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.